Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Dreamulana di game Blue Archive ya di server N. Kali ini kedatangan banner baru murid baru di server N yaitu adalah Kazusa yang mana ini murid yang gue incar juga ya tentunya ya karena umeng. Nah itulah alasan oke okay, mari kita coba kita langsung saja kali ya iya yeah, kita langsung saja lah karena gua enggak kayaknya gua enggak bakal di live streaming karena masih FUP rencananya gua itu tadi itu kan masih di rumah sakit jadi kagak bisa live stream langsung setelah MT maksudnya seperti biasa kita pencet-pencet dulu Kazusa Aduh, teringat server JP cuy dan 6 bulan nih lulus lulus biasa itu kucing tuh di lu lulus pelakang tuh suka oke okay, mari kita yang pertama karena nggak ada free jadi kita langsung multi ini eh, kayaknya gua tiga kali aja tuh udah hmm. apakah oke okay, apakah 10 kali full permirsa dimanapun anda berada kita skip oke okay, dapet satu di urutan berapa tadi lihat. Nah, ini tuh gua gak liat baru kah wala oh, beda umeng jo. beda umeng cok beda umeng Wah, oh, kayaknya bukan dulu. Mau ini karena tidak ada loading. Langsung, wah, dapet lu! eh, baru kah? Wah, oh, Red Winter, wah, akhirnya dapet tank keting bocil kematian kita oke okay, thank you oke okay, kita tukar kali ya. kita tukar ini dia kan akrabnya sama si ini karena dia akrab sama Natsu jadi kita coba. Eh ya, sensei kan suka ngemil juga. <laughs> Namanya keiyamaka Kazusa, 15 tahun. Bulan Agustus juga ya. Harusnya bulan Agustus nih mudah didapatkan ya karena sesama di bulan Agustus. Tiga puluh kali pun, okay, Sepertinya tidak, ataukah saya harus 50 puluh kali pun? Oke, okay, sepertinya tidak, guys. Tiga puluh kali pula ya. ini, karena setelah ini kan, ini kan, benernya yang jeli kita ini ini karena kazusa ini jok apabila 50 kali puluh 50 kali puluh oke okay, please come on come on ayo kazusa kazusa kazusa nah ini, ini ini guys, siapa nih? Yes. oh wah akhirnya coy mantap jiwa terima kasih juga atas cereno dan serikanya tadi ya telah datang thank you very much oke okay, akhirnya kucing semua, cuy! Wah, lumayan dah. Udah cukup, gua nggak bisa gacha di sini, cuy. Pernah udah 40. Thank you, guys, yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga. dan Follow juga akun base station gua di linknya di deskripsi. Oke, okay, gua dan Trimulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Mudah-mudahan kalian tidak tergaram. <laughs> maaf nih kalau tergaram.